Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara uh, mengganti bahasa ke versi yang kita pengen gitu ya di PS4. Misalnya kalau kalian uh, download Final Fantasy 7 Remake gitu, misalnya yang gratis bulan Maret ini, uh, ini dapat versi uh, English uh, slash Japanese version gitu. Nah. Kalau kalian misalnya nggak mau yang versi bahasa Inggris gitu ya, misalnya untuk language-nya, misalnya untuk ya mungkin untuk yang apa, untuk yang voice aktornya bahasa Jepang ya kalian bisa langsung ganti aja ke bahasa Jepang. Cuman kalian misalnya pengen teksnya juga bahasa Jepang gitu, kayak saya misalnya sekalian belajar juga bahasa Jepang, kalian bisa ganti PS kalian gitu ya bahasanya ke bahasa yang kalian pengen atau ke versi yang uh, tersedia gitu untuk gamenya. Misalnya di sini untuk Final Fantasy 7 Remake, untuk saya uh, saya ngambil yang versi Inggris dan uh, Jepang gitu itu di satu rilis gitu di satu versi kayaknya itu di, di satu kode gitu uh, untuk yang versi Cina atau mungkin Korea gitu kalian juga bisa ambil dan mungkin kalau kalian mau belajar bahasa Korea atau mungkin bahasa Cina kalian bisa uh, ganti aja untuk uh, bahasanya gitu untuk bahasa PS kalian ke bahasa Cina atau bahasa Korea dan mungkin ada juga beberapa game yang kayak uh, gamenya ini uh, satu Gelis gitu, kayak misalnya kayak di Steam gitu, tapi bahasanya tuh semua bahasa uh, masuk gitu. Misalnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, uh, Chinese tradisional dan ada Chinese yang uh, simplified gitu. Atau mungkin juga ada bahasa Spanyol dan sebagainya. Pokoknya kayak di Steam lah gitu. Dan ya, yeah, kalau kayak gitu kalian cukup tinggal ganti aja ke bahasa uh, PS-nya ya. Tinggal kalian ganti aja ke bahasa yang kalian pengenin gitu. Di sini saya akan ganti ke bahasa Jepang karena ya memang saya pengen gitu untuk bahasa Jepang dan nah saya bukan cuman pengen untuk uh, mungkin untuk uh, apa ya namanya V nya doang gitu atau mungkin voice actor atau aktrisnya doang saya pengen teksnya juga bahasa Jepang gitu semuanya gitu karena saya sambil belajar juga gitu untuk uh, kanji dan hiragana dan katakana dan semuanya gitu dan setelah itu tinggal kalian buka aja untuk gamenya, nya uh, nanti seharusnya udah bisa berganti gitu untuk uh, bahasanya dan ini juga bisa mengatasi untuk uh, game yang bahasanya itu mungkin bahasa Cina dan ya kalian harus tahu juga sih untuk bahasanya apakah yang kalian yang ambil untuk atau mungkin yang kalian beli gamenya apakah ada bahasa Inggrisnya gitu kalau ada bahasa Inggrisnya begitu kalian ganti misalnya dari PS kalian misalnya bahasa Indonesia gitu kalian ganti ke bahasa Inggris Kok ke bahasa Inggris ke Inggris gitu mungkin ke bahasa Inggris gitu nanti teksnya akan berganti ke bahasa Inggris tapi dengan catatan untuk gamenya tersedia untuk bahasa Inggris dan kalau kalian uh, lihat juga tadi eh ya, uh, mungkin saya akan liatin sekali lagi Uh, di sini kalian bisa melihat untuk gamenya gitu ya untuk nama gamenya apapun gitu misalnya Knack 2 atau mungkin uh, FF7 atau mungkin Persona 5 apapun lah gitu nanti akan ada tulisannya dalam kurung English uh, slash Japan atau mungkin apa gitu version terserah lah gitu jadi kalian harus uh, lihat dulu untuk versinya jangan sampai salah beli jangan sampai salah ngambil gitu kalau mungkin kalian pakai PS Plus gitu untuk game gratisnya ya dan ya, yeah, seharusnya gamenya udah berganti ke bahasa Jepang gitu, atau ya, yeah, teksnya juga udah berganti ke bahasa Jepang gitu. Dan ya, yeah, uh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye bye.